Outry king of the Jungle. Welcome to Indo Exotic Pets. Hari ini kita akan melihat koleksi peliharaan dari penangkar harimau. Peliharaannya ini juga bisa menjadi sumber pakan untuk harimau-harimau yang ditangkarkan. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk melihat fasilitas 9 hektar dari salah satu penangkar. Jadi yang peliharaan adalah yang diternak untuk menjadi satwa yang akan dimakan oleh mungkin Kenzo, mungkin Indukannya di dalam peternakan untuk penangkaran ini terdapat banyak sekali jenis hewan jadi untuk pilihan makanan dan juga untuk peliharaan dari sang owner jadi ada ayam, walabi, kuda, merak, burung ontak, rusa tutul dan sedikit kuda-kuda kita mau lihat semuanya di fasilitas 9 hektar ini dan kita orang pertama yang meliput tempat ini jadi jangan dikira menangkarkan harimau butuh effort yang kecil Kalian orang-orang yang mungkin hanya hobi atau pengen punya, Lihat dulu pengorbanan yang harus dilakukan untuk memiliki penangkaran harimau. Oh jadi ini ayam kampung ya? Iya, ini ayam bangkok. Ayam, oh, bangkok. Bangkok. ayam bangkok. ayam bangkok. Ayam bangkok? Iya. Wow, ayam bangkok guys. Jadi, bangkok uh, ini farmnya ya sendiri, tersendiri. Terus Ay, Ay, gak cuman ayam dong makannya ya. Tadinya ini kandang merak, tapi meraknya tinggal sedikit, kita pindahkan, ini kita ganti untuk kandang walabi. Walabi, oke. Okay. Yeah. Walabi semacam kangguru. Kangguru Australia, Australia albino. Australia. Albino, oh my yeah. god. Wow. Ini uh, walabi Australia atau Papua? Ini Australia, Australia ini yeah. walabi Australia. Walabi Australia dan albino ya, yang bikin keren sih albinonya yeah. ya. <laughs> uh, one in a million nih guys Ini kandangnya gede banget sih guys dan ya ada kayak um, pohonnya apa ini ya? tangkringan mungkin ya keringan kalau main-main <laughs> tapi bisa naik dia ya Enggak, enggak bisa oh, naik, tadinya kadang merak oh ya jadi kalau kita merak. kita pindahin ke sana ya. ini buat albino karena ini binatang yang paling terbaru hmm, oke okay. oh newest collection ya <laughs> luar biasa nih bos besar nih mengerikan nih guys nih kuda ya gede ya ini ya ya kita oh, di sini ada tujuh ekor kuda Bomblot. Iya yeah. Ini turun Australia. Oh, oke, okay. Australia ternyata. Halo cantik. Australia hello. Wow. Uh, untuk pacu kah? Pacu. Untuk pacu ya. Yeah. kira buat kasih makan Kenzo juga? <laughs> <laughs> <laughs> enggak, yang ini <laughs> enggak. Terlalu <laughs> mahal ya pacu. ini kalau kuda-kuda begini nih. Ememan <laughs> guys, ya. ngeri. <laughs> <laughs> wow, hello, oke. Okay. Iya. Hmm. Wow. Big guys Ada apa lagi nih? Wow. Oh, tapi ini memang di traktor begini. Oh, tapi ini kudanya banyak juga ya? Ini kudanya tujuh ya. Pony ya. Pony ada yang pony ini... ada yang dari Argentina. Ada yang dari, dari Argentina. Mana? Iya. Ini ini pony guys. Wow. Cantik sekali ya. Ada yang dari Argentina. Wow. Ini another ayam another ayam wow nah ini guys yang harus disiapkan untuk memelihara harimau ya peternakan ayam menawar satu kedua peternakan kuda ya Ketiga, ini ada merak blora apa merah, blora. Merah. ya merak blora merak blora indonesia ya, indonesia indonesia oke okay. wow cantik sekali ya Luar biasa. kalau yang ini cameo cameo? ya ini cameo, ini yang lebih lebih ini, mahal nih oh ini merah cameo merah cameo, oke okay. Ya ini itu ya. ducistik? itu yang putih ya. putih ya, ya merah putih merah putih, oke okay. ya. wow wow cantik sekali wow guys <laughs> gila kalau Andri ini amazing life ya <laughs> everyday ya, menikmati kehidupan <laughs> dengan hewan-hewan ini ya Hello, wow, dek ada ini kan kayak si ondel-ondel yang di taman mini ya, <laughs> cantik banget ini, wow. Oke, okay, tapi ini cenderung merak merak kecil ya, yeah. dibanding merak biru atau hijau ya? Ya yeah, merak birunya sudah kena virus semua kemarin. Oh, okay. <laughs> yang hijau juga sempat sama. Semprot, wow, kena flu burung ya. Yeah. Ya, yeah, tapi ini loh emang cantiknya luar biasa ya, yeah. keluar di akhirnya nih, si cantik keluar nih, wow. Wuh Jadi merak blora ya, ya berat -berat. Apakah dilindungi? Enggak Enggak ya Enggak dilindungi ya Wow Luar biasa Keren sekali guys banyak sekali. Nih. Ini ini fungsinya di traktor begini buat apa ini? Mau diratain. Mau oh, Oke, okay. oh ini jadi di renov. Kirain perkebunan ini. Bukan ya. Bukan perkebunan atau pertanian guys, ini mau diratain. Fungsinya untuk kudaan tuh Wow. Wow, wow. Jadi uh, Audrey A King of the Jungle orang pertama nih yang masuk sini nih kok betul sekali ya <laughs> ini ada burung onta oh, burung onta ya kita ada wow. sembilan di sini sembilan ya? iya wah, wow, ini yang kaki gede semua nih, apa yang hitam ya? iya, yeah, dari Afrika Afrika iya ah, Afrika, wow hello, big guy ini terkenal burung paling terbodoh. <guloh> kalau kepalanya ngumpet, dikiranya udah gak kelihatan. <tuk> <Kali -kali -kali. tuk> <-kali -kali>. Terus <tuk> dia lari, terus biasanya ngejar-ngejar orang gitu ya. Ini biasa kalau di luar buat balapan ya. Sini, ini, ini, ini, ini nih. Ah, oh, nih Ayo patok oh, aku. Patok sakit nanti. Iya. Patoknya sakit memang. Iya, memang patoknya sakit. Patoknya sakit sini sebenarnya lebih sakit kalau ditendang sih iya kalau ditendang juga dia tendang ya <laughs> kalau, kalau dipatok udah sering aku kalau sama ostrich cuman kalau sebanyak ini ini baru sekali nih lihat nih langsung banyak begini nih ini bulu kapas ini memang masih muda atau nanti? Dia masih kok, muda dia kayak, masih dia. muda ya dia masih muda tadinya lebih muda lagi lebih kelihatan aduh okay. lebih parah lagi lebih jorok lagi oh, Oke. Okay. ini makin-makin gede kelihatan lebih bagus dia gembel-gembel gitu ya iya iya iya kayak kalau dipatuk bengkok itu masih bulu-bulu kapasnya betul masih muda itu Ya, pasti lagi nanti. Kakinya itu waduh, serem-serem ya? ya. Ini kayak besar sekali. Kalau kita lihat, kakinya kayak Velociraptor ya. Iya, betul. Jadi, <laughs> mantap sekali ini. Dan ini ada berapa, kok? apanya? Ada berapa jumlah? Ada 9 di sini. Ada 9, oke. Okay. Ya, ada 9 guys. Check ini test. kita lihat ke sebelahnya. Ini binatang lokal, oke. Okay, binatang apa lagi nih? Rusa Timor. Rusa, oke. Okay. Ini ada lima ekor rusa timur. Wow! Timor itu berarti Indonesia Tengah ya hitungannya ya. ya? Indonesia Tengah. Jawa juga banyak di oh, Bali ya. juga banyak ya. ya. ya. ya. ya. ya. kalau rusa ini penangkarnya memang sudah banyak sekali ya. Cuman biasanya bukan yang jenis ini. Betul oh, ya. enggak tahu saya. Oh, enggak. Ya, okay. ini biasanya kembang biaknya cepat sekali dia. Oh, oke. Okay. Iya, ya, ya, banyak. Ya, ya. biasanya ini di kembang kan untuk dijual dagingnya untuk dimakan iya ya, ya enak, dagingnya rusak okay, kenzo itu lapar ya, sampai kalau udah gede dikasih makannya ini juga iya, ya. jadi gak ketakutan lapar kenzo nah, udah di sini, terjamin nah, makanannya banyak orang yang nanya-nanya terus kan, kasih makannya apa daging ayam terus tiap hari enggak guys, banyak pilihan makanan <laughs> terus ini kuda poni dari Argentina, si Jojo nah, oh, oh ini. namanya Jojo ya, namanya Jojo oh, oke okay. ya. eh, ini yang gede tuh yang tadi ya, beda, beda deh beda. Ini beda, beda, beda, beda, ini beda lagi Beda. Cucuk! Satu, oh, nggak mau kotor banget nih. <laughs> Jojo! Jojo! Aduh, Jojo! Jojo, iya. Waduh. Ini pokoknya ya, kayak gede, kayak gede, kayak gede, kayak Wow! Wow! A-lobek, guy. Cantik banget ya! Kuda ini gede sekali. Luar biasa, bye-bye! Setelah ini kita lihat ada rusa, guys. Jadi ini tanahnya mungkin sekitar 2 hektare. Untuk rusa only guys, dan bisa dipakai juga untuk main golf. Rusanya membantu untuk kelestarian bioaktif di sana guys. Kita lihat ini lagi mau dikasih makan. Jadi makannya tuh adalah ubi atau tales nih guys. kipernya tuh setiap hari memang melakukan hal seperti ini, dipotong-potong. Nah yang luar biasa rusa ini tuh gak pernah dikandangin guys. Jadi rusanya ini berkeliaran bebas di sana, dan cukup banyak jumlahnya. Ini kalau kita bilang rusa spotted ya, jadi kayak Bambi, kalau pernah nonton film Bambi, nah ini rusanya sama nih guys. Nah jadi lapangan golf ini dulunya private ya untuk uh, beliau nikmatin pribadi, tapi hari ini uh, mungkin karena udah jarang digunain, dibuka untuk umum guys. Jadi kalian kalau misalkan mau datang juga kayaknya bisa, cuma ngeliat harimau nya kayaknya belum tentu, karena itu very classified. ya kita wah, lihat ya toko jalan, ano, mainan wah ini properti sih gede banget guys ya ini properti 6 hektar guys jadi eh 9 hektare nah ini tokonya, ini, oh, ini toko, toko untuk jual mainan laki-laki, oh. biasanya di sini. oh RC iya yeah. oh my god, ini tem ternyata tempat buat RC guys oh, oke okay. ada heli ada oh oke, okay. another RC <laughs> ini mah ma Alshad yang doyan ginian siapa? <laughs> Alshad Alshad, oh iya yeah. Alshad oh, pesawat ya. Oh, pesawat, yeah. iya pesawat wow yeah. Wow, luar biasa! Jadi ini bengkel, ya. ya Ini bengkel, sama tokonya. Bengkel. Jadi, kalau reparasi, setelah okay. mainnya, setelah balap, nanti bisa di sini. di sini, ya. Yeah. Nanti okay. kita lihat lapangannya. Benar -benar. Lapangannya, wah, katanya sih terbesar, ya, se-Asia, bukan terbesar indoor satu-satunya di Indonesia. Oh, indoor, indoor, ya. Jadi, nggak okay. takut hujan, nggak takut panas. Hmm, wow, iya, ini namanya baterai, kan? kena hujan, <laughs> <konsulet>, ya. <laughs> dan di tempat ini juga, saking indah dan mewahnya, guys, ada satu facility untuk RC remote control ya terbesar indoor mungkin se-Asia Tenggara guys jadi ini uh, Koanri ini memang benar-benar konglomerat ya nah kalau belum konglomerat uh, jangan dululah pelihara harimau lah ya oke kita sudah sampai akhirnya kembali di Kandang Kenzo wah wow. Ini, kalau yang belum nonton vlog-vlog sebelumnya, harus nonton ya. Gimana kita mendapatkan luka-luka ini? Ya, saya terutama satu, dua, tiga, empat, cuman aman. Ya, semua aman. aman. Iya. Jadi, kalau di-handle benar, semuanya aman. Uh, dengan tahu karakter, betul bisa ya dipelihara yeah. juga sebenarnya ya. Karena kita sudah mencoba untuk mencinakan, tapi ingat lagi ini adalah binatang puas sehingga yeah. tidak bisa seratus persen tetap yeah. ada puasnya. Namanya wild cats ya betul kan. Betul sekali. <laughs> Jadi bukan domestik, bukan domestik ya, tapi ya, harus kita pelihara. Kalau nggak dipelihara, dilepas ke alam sekali lagi pasti mati. Nah yeah. lihat kan tadi, udah banyak banget kan sumber pakan ada, <laughs> lahan banyak <laughs> ya kan, mengerikan sekali kan di sini ini juga besar sekali, ini lagi makan nih ya kan. Lagi mamam tuh, ya, disuapin mamamnya. <tuk> wow, nah, ini tombol apa nih? Ini tombol lampu. Oh, lampu ya. <tuk> jadi malam kita kasih lampu semuanya. S Serem banget nih lampunya. Ya, <tuk> dari sini ya. duh tuh, tuh,